Uh, Alhamdulillah ya, Maya. Ya. Meskipun kita sekarang dapat kontrakan kecil seperti ini, yang penting kita ada tempat berteduh dulu. Untuk mama yang sabar dulu ya. Ya udah ya, disyukurin aja. Mudah-mudahan kita dapat rezeki yang lebih besar lagi hmm. dan bisa kontrak yang rumahnya lebih besar. Lagi. ya mudah-mudahan aja ya, Maya. Untuk mungkin untuk besok aku akan coba cari kerja dulu. Mudah-mudahan sih besok dapat kerja yang bagus ya, sehingga kita bisa ngontrak rumah yang lebih besar lagi dan kita enggak ngontrak rumah kecil ini lagi ya, Ma. Iya, ya. Nanti ya. ya, sabar dulu ya. Iya, ya. Alhamdulillah, waktunya cari kerja dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan aja nanti dapat kerja Biar bisa dapat uang untuk afkain istri aku kita Dapat kerjaan yang bagus ya Supaya bisa kita ganti kontrakan yang lebih besar lagi ya Biar kita tidak tidur di rumah ini lagi ya Pak ya mudah-mudahan cepat dapat kerja ya ya amin, doain aja ya ma dari rumah ya mudah-mudahan langsung dapat kerja kita langsung pindah dari kontrakan ini ya ma ya iya ya ayah pamit ya ma ya iya tuh udah sore lagi tapi masih belum dapat dapat juga kerjaannya. Ya udahlah, mungkin hari ini bukan rezekiku. Aku coba lagi besok aja dah. Mudah-mudahan besok aku dapat kerjaan. Aduh capek juga. Lebih baik aku duduk aja dulu, istirahat dulu sejenak. Ini udah sore, udah seharian aku muter-muter cari -muter kerjaan tapi nggak ada yang mau nerima aku nasib nasib ya udahlah mudah-mudahan besok ada yang mau nerima aku kerja amin assalamualaikum waalaikumsalam aduh capeknya mah gimana ya udah dapat kerja ya itu Tadi masih belum dapat kerja. Yang sabar dulu aja, ya, Maya. Mungkin iya. besok aku cari kerja lagi. Mudah-mudahan di besok kita dapat kerjaannya, Maya. Yang sabar ya, Maya? Iya, ya, ya, udah besok dicoba lagi, ya, ya. Iya, siapa tahu bisa dapat kerja. Amin. Uh, capek dulu. Mau istirahat dulu, ya, Maya? Iya, ya, istirahat dulu aja. eh mama cini duduk gimana ya udah dapat kerja ya itu mah dari kemarin ayah udah kesana kesini cari kerjaan tapi masih belum dapat gimana sih ya dari kemarin gak dapat kerja terus ayah paling nggak sungguh-sungguh nih cari kerjanya aku udah coba mah tapi gimana lagi sekarang cari kerjaan itu sulit halah banyak omong Ya Allah Mudah-mudahan aku segera dapat kerjaan Supaya aku bisa nyelilingin istri Ya Allah bener nih sekalian punya aku iya mah aduh capek juga habis bersih bersih santai dulu ah enak enakan ya kamu di sini nyantai nyantai lagi nih Astagfirullahaladzim Baru aja duduk-duduk istirahat Ya udahlah, sabar ntar enggak telepon dulu biar enak biar dia siap-siap juga di sana hai eh, hai hai nih, hai hai hai hai telepon nih Halo mas Halo iya aku sudah di jalan ini kamu siap-siap aja dah, ya. Oh, ya udah kita ketemuan di pinggir jalan aja ya, mumpung suamiku lagi keluar nih. Nanti kita jalan-jalan. Oke, siap. <tuk> Rangkat. Aduh mana sih kok belum datang ini? Iya, ayo mas cepet-cepet mas, nanti ketahuan suami aku. Tuh istri udah gak ada, tinggalin aku. Ya udah deh, lebih baik aku usaha jual nasi bungkus sih. Mudah-mudahan nasi bungkusku laku aku Bismillahirrahmanirrahim. waduh, siang-siang begini ngapain lagi di Mari Aduh. Mana gak ada teman lagi capek banget ah. nasib, kagak ada kerjaan pengangguran begini doang ada kemana anak-anak dong ya? gini, lakunya masih dikit nasib, nasib, yaudahlah semangat aja kayaknya nih bocah nih kemarin nih Eh, hei iya hey. bang Anak mana lu? Saya dari sini bang, deket bang. Oh jadi Lu yang nggol ya, yang jualan di mari ini? Kata anak-anak kemarin laporan sama gue nih. Iya bang, saya cuman baru berapa hari ini bang. Alah, jualan nasi bungkus bang. Kemarin. Iya. Anak-anak ngomong ya. Ampun bang. Katanya udah tiga hari ini ada anak yang jualan nasi di mari. Iya ampun bang. Cuman jualan nasi bungkus. Lu nggak tahu sama gue ya? Ampun bang. Gue ya nah. jualan kasih bungkus aja. alah pacot doang. Gue gak kebakalan kasihan sama lu. Lu nggak semelas-melas pak. Kalau lu jualan di mari, lu ngomong sama gue. Iya bang, maaf bang, maaf bang. Gak tahu dia sama gue. Jadi kemarin kan udah tiga hari nih. Iya bang. Seharinya Rp50.000 ribu. Waduh kemarin aja sampai, sampai sekarang udah nyampe 50000 pendapatan saya bang ini aja gak ada yang laku Bong bang. banget masa jualan nasi ini berapa duit nih berapa duit nasi begini 5000 doang bang ini dapat lah 50000 50 mana gak ada gak ada duit nih gak ada bang gak ada duit gak ada bang masih belum ada yang laku bang mohon masih maaf man. bang masih nasi nasi doang begini jangan bang oh, ah sekarang gue minta duit gak ada bang masih nah. belum laku bang Nasi begini ngapain oh, nasi begini gak jangan jelas lah, bang. Jangan lah, bang. Jadi lu kalau tetap mau jualan di mari, lu harus bayar dulu sama gue. Ya udah sekarang lu pergi aja. Jangan lu pernah jualan di mari kalau lu nggak mau bayar sama gue. Oke? Okay? Oke, okay, bang. Ya udah, gue ambil aja nih dua, lumayan lah buat nongkrong. Jangan, bang. Udah, udah, udah. Lu pergi aja dulu. Ini aja gue belum masih. Udah, bel lu nggak banyak luang, bacot bang. lu Udah pergi aja dulu. alas lu ya, kelihatan lagi ya. Bayar dulu tuh, Pego. Ingat ya, 150.000 ya, udah 3 hari di mari. Kalau lu belum bayar, gue usir lagi lu. Lumayan juga nih dapat nasi bungkus dua. Ya, bocah bocatangil dia. Tapi dua buat siapa ya? Kayaknya sama anak-anak aja deh. Ah. Oh, kenapa mas, nasinya kok pada jatuh ini eh ini mbak aku tadi dipalakin si preman itu mbak oh preman yang barusan lewat sana itu ya iya mbak uh, emang itu emang bikin honor banget dia mas coba aja kalau ada saya, pasti saya hajar tapi masnya ada apa-apa kan gak apa-apa kok mbak ini yang mudah-mudahan masih bisa laku nasi saya ini mbak ini nasi ini saya juga ngambil di orang mbak Oh, ya udah, karena aku baik hati dan tidak sombong dan aku kabut. Kebetulan sekarang saya lagi gak ada kerjaan dan gabut Gimana kalau saya bantu jualan? Manda? Gak apa-apa nih mbak Gak apa-apa kok Beneran Beneran nggak apa-apa Yuk Nanti ngerepotin mbaknya gak lagi Gak apa-apa, ayo -apa. yuk udah deh Nasi-nasi Nasi Nasi bungkus Nasi-nasi Eh ngomong-ngomong, hmm? kamu kok mau sih nemenin aku jualan nasi kayak gini? kenapa? Iya, nggak aja. Kamu kan pakaiannya seperti itu, hmm. sedangkan aku seperti ini. Apa kamu nggak malu? Sudah, yuk kita jualan. Oke dah, nasi. Nasi bungkus bu. Ibu oh, iya nasi bu. Iya Oh tidak. Berapa bu? Dua. Dua. ya? sekalian mau diborong bu? Oh, 10.000 Sepuluh ribu ya bu ya jadi langganan, Bu. Ya, Ya yuk, yuk kita lanjut, ya. Alhamdulillah, yuk. sudah laku. Nasi, nasi, kasih nasi. Emangnya mbaknya ikut aku jualan dari tadi? Enggak, Papa nih. Hmm? Beneran, ya? Enggak, Papa kok beneran? Enggak, Papa. Alhamdulillah, ya. Semenjak mbaknya bantuin saya jualan. Hmm -hmm dagangan saya ini jadi laris manis mbak Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih banyak ya mbak ya mudah-mudahan mbak selalu dilancarkan keskinya ya mbak amin es, es, es, es. kita kan saya belum kenalan loh kan oh, kalau tidak iya. kenalan kan ada pepatah tak kenal maka tak Oh iya, eh, bukan gitu sih, Mbak. Gimana gimana? Tak kenal maka tak sayang. Nah, oh gitu, <laughs> yang bener. Oh, okay, Jadi, okay, okay. biar tunggu benih-benih sayang, hmm? kalau bisa benih-benih cinta. Ah. ah cuit <laughs> Yaudah Ya udah, yuk kita kenalan. Mas namanya siapa? Saya Adem, Mbak. Mbaknya? Sama saya Ayu. Eh, sama-sama inisial A sih. Paling jodoh <laughs> dah. <laughs> Tapi Tapi kalau diamin nggak apa-apa sih. Amin. <laughs> Ya udah deh lanjut jalan kita lagi. Kan jualan kita sudah habis nih, mm -hmm. Mbak. Mbaknya rumahnya di mana? Rumah saya di simpang Timur itu, Mas. Hmm. Mau ke rumah? Boleh deh, saya anterin Mbaknya ya. Kan hitung-hitung bantuin Mbaknya. Mbaknya tadi okay. sudah bantu saya, Mbak Ayu. Ya. Oke, okay, yuk. Mbak Ayu Sekalian, kan, ya tadi ya. Hmm, bener hmm. Kalian tak ke orang tua ya. Enggak apa-apa kan? Gimana ya? Masa aku lain kali aja deh, Mbak ya. Eh, enggak apa-apa ya sudah. Paket ya, aku ampun, kayak gini loh. Oh, apa-apa. Ya udah, ayo. Ya udah, pos hati-hati. Iya, mbaknya hati-hati. Di sini ya, mas. Iya di sini kopinya. Ya coba langsung. Wah bagus banget ya, kopinya kayak uh, ngasik deh. Ya emang ini tempatku biasanya ngumpul juga sih. Ini betul yes. Bikin siapa nih ya? Udah deh Simpen di sini aja Mas Ya Bentar bos. Permisi Mas, mau pesan apa di kafe kami? Kami menyediakan makanan spesial seperti ini nasi ayam potong ya, sama nasi ayam kampung dan minumnya ada Milo Float sama Cappuccino Float. Kamu hmm. oh, pesan apa? Hmm, mau nggak deh? Terus nextnya pesan apa? Tentang orang aja deh. ini pesen yang ini mas satu ya, ya. boleh semuanya ini satu boleh makanannya <tuk> ini satu ini satu ya boleh boleh, boleh. saya siapin dulu Mas ini. ya loh itu kan si ade upload satu <tuk> <tuk> kelihatannya lagi sibuk ya eh bunda dari mana nih bunda dari shopping <tuk> ayah Hmm, asik ya. Dulu, ya asik shopping shopping terus ya Ayolah, ngapain itu? ini lagi nyiapin pesenannya itu pelanggan kita Pulang baru ya. datang alhamdulillah <tuk> ya alhamdulillah lah sekarang kita sudah punya usaha sebesar ini kita terima kasih juga ya bu ya jadi terima kasih banget sih buat bundanya yang udah nemenin aku dari nol sampai sekarang sampai kita sudah seperti ini terima kasih ya bunda sama ya ya udah kita aneh dulu saya siapkan dulu ya Oh, si sibuk ya mm -hmm. Mm -hmm. si bu nyiapin pesanannya pelanggan kita itu oh ya ya aku kan berusaha lewat yang mm -hmm. mm -hmm. ini ada dompet dompet apa nemunya di parkir bunda takut yang mau ngebuka tuh ya saya juga takut nih biar nanti kalau ada yang nyariin ada yang bingung nyariin dompetnya hmm? bilang aja ada di iya, kasir saya aja, ayah aja ya, uh -huh. ini ayah simpen sini dulu ya eh, hmm. nanti kalau ada yang nyariin bilang aja ada di kasir ya bunda ya. oke okay, siap ayah ayah ngantarkan ke pelanggan dulu oke okay, semangat ayah siap terima kasih semangatnya ngomong-ngomong cowok yang kemarin emang gimana enggak ada sih dia enggak serius main-main aja kayaknya ya, maksudnya main-main gimana ya gitu deh ya udah sih ngapain bahas dia Oh ya udah sih udah Hai Sebaiknya masih kami buatkan mas ya. Mohon tunggu dengan sabar ya. Masih kami proses. Terima kasih. Terima kasih mas. Ngapain sih dia di sini? Terus hubungan kita hidupannya gimana? Aku sih tergantung kamu. Kalau kamu serius ayo. Kalau cuman main-main aja kayak cowok aku yang dulu terserah kamu sih. Kamu sudah minum ya? Sudah kok. Oh ya udah kalau udah pak, bayar dulu ya? Iya. ada tadi ada di kantong belakang sini. Loh kok bisa sih? kok gak ada ya? padahal udah tak cari tadi di motor depan. gimana sih kamu? terus gimana dong? itu gimana ya? coba cari aja dulu ya. enggak ada tadi ah sih. coba cari dulu. enggak ada kok. terus gimana ya? Ada apa nih, Mas? Ngapain sih, Mas? Nanya -nanya. Iya nih, cuma pelayan aja kayaknya banget sih. Enggak, kayaknya kelihatan tadi kebingungan. Biasanya emang harus Mas tahu gitu masalah gitu. Ya udah deh, kalau gitu maaf ya sudah ganggu. Ada apa ini, ya? Ini, Bun. Tadi saya lihat dari sana kayaknya Masnya sama Mbaknya ini kebingungan, kayak ada yang dicari gitu. Udah sih, ngapain pelayan ini kayak tanya-tanya. Kebetulan ini yang punya cafe di sini Mbak, dan kebetulan juga saya istrinya dari Mas Adi Ya udah deh, kalau seperti itu mungkin saya tadi nanya di sini mungkin bisa bantu Masnya dan Mbaknya di sini, karena kelihatan kebingungan di sana, dari sana itu kelihatan banget. Bentar ya Mas ya? Eh Mbak Mbak, iya Mbak. Emang bener ya dia suami Mbak? Iya betul sekali dia suami saya dan sekaligus dia yang punya kafe di sini enggak Hmm gitu ya benar sekali mungkin ini ya ding cari mas ya Nah oh, kok bisa ada di sampian, mas Nah ini tadi istri saya yang menemukan ada di parkiran mungkin tadi masnya waktu turun dari sepeda itu jatuh di sana untungnya ketemu sama istri saya ini jadi langsung disimpan sama istri saya kita memang cari siapa pemilik dompet ini betul kan tadi punya mas kan ya, ya, ya emang-emang dulu nih, mas dicek dulu iya, sih. emang Dada yang yang hilang, ya? Ya. ada yang hilang ya Iya. Makasih ya sama-sama ma ya, ma, kita kesana eh. lagi syukur ya dompetnya masih ada kok Iya Atau gitu kita udah malu Oh iya tadi itu emang kamu kenal kok sampai nanya-nanya sama si istrinya dia hmm, dia tuh dulu mantan suami aku tapi sekarang dia sukses banget loh. Masa dia udah jadi pemilik kafe ini? Itu ya udah. Aku bayar dulu ya. Ya. Yeah. Oke okay guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Ambil hikmah dari video yang kami buat ini. Kali ini kita mencoba untuk membuat video di mana salah seorang pasangan muda yang baru menikah dan pasangan itu adalah pasangan miskin nah pasangan ini mereka itu mencoba untuk bangkit bersama jadi si suami mencoba untuk mencari kerja saat sudah menikah namun pada akhirnya si suami ini masih belum mendapatkan pekerjaan hingga sang istri meninggalkannya dia mentah-mentah jadi Hikmah dari video ini, temanilah pasangan kalian, apapun kondisinya. Jangan berpaling ke hati. Mungkin saat dia sudah sukses, bukan Anda lagi pilihan dia. Jadi, pesan kami di sini: cintailah pasangan Anda, apapun kondisinya, baik dia kondisi miskin maupun kaya tetap cintai dia, support dia, karena di balik suami yang hebat ada istri yang mendoakannya di belakang itu. Nah. Untuk itu cobalah untuk setia kepada pasangan Anda Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye